Gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire. Mulai dari event gratisan Buah Day sampai dengan hadiah-hadiah yang bisa kita dapatkan pada event Buah Day dan lain-lain. Bentar ya, aku lap keringet dulu. Oke. Jadi nantinya akan hadir atau rilis event terbaru di game Free Fire, yaitu event Buah Day. Tanda-tanda bahwa event ini akan segera dimulai adalah dengan hadirnya pembaruan pada wallpaper login, lobby free fire, skin pesawat, item random rewards, dan skin airdrop. Untuk apa saja item atau hadiah-hadiah yang bisa kita dapatkan pada event Buya day ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Yang pertama, ada dua skin terbaru dari surfboard. Yang pertama ada skin normal dari surfboard Nah Untuk desain bentuk dari skin ini ya Kayak surfboard biasa lah ya Cuman yang berbeda di sini hanya dari segi desain tampilannya saja cuy Dan ditambah ada tulisan buya Yang kedua ada skin epic dari surfboard Nah untuk desain tampilan yang ini, terdapat logo kepala bandel spesial event Buya Day, dan yang lebih kerennya lagi, skin surfboard ini memiliki animasi seperti cahaya-cahaya yang mirip dengan nos atau turbo, ditambah lagi dengan animasi kilauan-kilauan berwarna kuning yang membuat skin ini kelihatan lebih kece, ya kan? Yang kedua. Ada skin terbaru dari senjata Mel tongkat pemukul baseball. Nah, untuk desain tampilannya simple, tapi kelihatan lumayan kece, cuy. Dengan kombinasi warna hitam dan kuning serta terdapat logo kepala bandel spesial Event Buah Day. Yang ketiga, ada skin terbaru dari parasut. Nah. Kalau untuk parasut dari dulu sampai sekarang, itu belum ada skin yang memiliki animasi, ya. Kalau seinget gua sih, jadi ya, desain bentuknya gitu-gitu aja, ya kan? Nggak ada yang spesial banget sih, cuman yang berbeda di sini hanya dari segi desain tampilannya saja. Yang keempat, ada skin terbaru dari senjata mel panci, nah. Untuk desain tampilannya lumayan lah ya Buat skin-skin yang masuk kategori gratisan cuy Dan untuk di bagian belakang dari skin ini terdapat tulisan buyah Dan logo atau gambar senjata apa nih cuy Senjata M4 atau senjata SVD nih Buat kalian yang tahu ini logo senjata apa Bisa komen di bawah ya Oke okay. Yang kelima ada skin terbaru dari loot box atau dead box. Nah, untuk desain bentuknya di sini mengandung unsur-unsur robot ya. Ya gue bakal bilang ya, soat. Jujur aja nih, desain dari skin dead box ini kelihatan mewah loh. Waduh. Yang keenam. Ada skin terbaru dari senjata Mele Katana Nah Untuk skin Katana ini sudah pernah gue jelasin di video info bocoran sebelumnya ya. ya Yang ketujuh Ada skin terbaru dari tas atau backpack Nah untuk desain bentuk dari skin ini juga mengandung unsur-unsur robot gitu kan cuy Gak apa-apa lah ya Asalkan gratisan gas lah pokoknya Aku tahu perasaanmu Untuk bagaimana full tampilan dari skin terbaru dari tas ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Ini untuk tampilan level satunya dengan desain bentuknya kayak moncong hewan terenggiling ya Tapi versi robot cuy Ini untuk tampilan level 2 nya Udah sih, fix ini cuy Skin tas atau backpack ini memiliki desain bentuk robot-robot gitulah ya Ini untuk tampilan level 3 nya dan terdapat desain kayak kepala burung elang nih di sini. Yang kedelapan, ada dua set bundle spesial event Buya Day. Yang kemarin sempat gua bahas di video sebelumnya juga, ya. Yang kesembilan, ada skin terbaru dari senjata mele parang. Nah, untuk desainnya biasa aja, ya. Cuman yang berbeda untuk skin terbaru ini hanya dari segi desain tampilan dan warnanya saja cuy. Yang ke sepuluh, ada skin terbaru dari Pet Panda Special Event Buyah Day. Nah, untuk desain skin terbaru dari Pet Panda ini mirip banget ya sama skin Pet Panda Special Event Money Heist kemarin. Cuman di sini yang berbeda hanya dari segi desain tampilan dan warnanya saja. Terdapat tulisan Buyah di bagian perut dan logo topeng yang sama di bagian punggungnya. Kalau kita perhatikan pet panda ini jadi kelihatan lebih cerah ya. Yang ke-11, ada skin bom atau granat. Nah, untuk desain tampilannya kreatif juga nih Bapak Garena cuy. Tampilannya keren, kece, dan kawan-kawan. Tapi kalau efek ledakannya biasa aja ya sama aja. Maka dari itu mari kita lihat kayak gimana sih efek ledakan dari skin Granat terbaru ini cuy. Cekui. <tik> Alah. Cuman kayak gini aja nih Wah, gak papa lah ya Asalkan apa cuy Gratis gitu kan cuy Yang kedua belas Ada tiket baru spesial event Buya Day Nah, jadi fungsi dari tiket baru spesial event Buya Day ini adalah untuk ngesepin pada luck royal cuy Seperti pada lucky royal bundle, weapon royal, dan lain-lain Kenapa kalau ada event baru di game Free Fire itu selalu ada tiket baru sih? Terus tiket diamond royal, weapon royal yang biasa itu buat apa? anjim Tolong gitu kan cuy Garena Terlalu kau ya yang ketiga belas, ada skin terbaru dari senjata AWM dan AUG atau AUK. Wow. Yang pertama ada skin terbaru dari senjata AWM Nah, BTW skin ini tidak memiliki animasi ya cuy Ya cuman yang berbeda hanya dari segi desain tampilan dan statistiknya Untuk statistik dari skin AWM ini adalah The Mac plus 1, akurasi plus 1, dan magazinnya kalau nggak salah main satu, cuy. Kenapa gua bilang kalau nggak salah? Karena untuk tulisannya burik banget cuy di sini. Jadi nggak kelihatan sama sekali nih apa tulisannya ya kan? Harap maklum lah ya. terus ada skin terbaru dari senjata AUG atau AUG Di keren banget sih konsep animasinya Dan skin-skin senjata yang memiliki notif atau pengumuman kill seperti ini itu Biasanya tergolong dalam skin-skin epic cuy Apakah statistik dari skin AUG terbaru ini sebagus dengan desainnya? Mari kita bahas Jadi statistik dari skin AUG ini adalah The Mac plus 1 Akurasi plus 2 Dan reload speednya min 1 cuy Boleh-boleh hmm, nih skin AUG terbaru ya kan Dan dikabarkan skin terbaru dari senjata AWM dan AUG ini Akan hadir atau rilis bersamaan dengan rilisnya event-event spesial Buyah Day pada Weapon Royale Atau pada next event skin senjata cuy Take control of fate. Gimana? Tertarik mengoleksi dua skin terbaru ini, cuy! Yang ke-14, ada skin terbaru dari Glue Wall. Nah, untuk desain tampilannya, nggak jauh beda dengan desain skin-skin tadilah, ya. Dan kemungkinan skin Glue Wall terbaru ini akan hadir atau rilis pada event gratisan. Seperti event mission berhadiah, atau bisa juga pada event top up berhadiah, cuy! Yang kelima belas, ada skin terbaru dari penutup kepala. Waduh, ini skin penutup kepala memiliki desain tampilan ke alien, gak tuh? Ada-ada aja lah ini Garena membuat desain skinnya ya kan Dan untuk rambutnya bertema reggae nih sini. Kemungkinan skin penutup kepala ini akan hadir atau rilis Pada event login berhadiah Atau pada bonus top up cuy Yang ke 16 Ada dua emote terbaru yang pertama ada emote capi buya. buyah I the winner. Yang kedua ada emote buya. Buya. Dan kemungkinan emote yang satu akan hadir atau rilis pada event gratisan dan yang satu akan rilis pada event top up berhadiah.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 Gua adisi sutup cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire Battleground. Salam update.